Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Endo Sadewa. Dan kali ini saya akan mereview cara memasang eSIM di HP iPhone atau HP-HP yang support eSIM. Apa itu eSIM? ESIM adalah embedded SIM, yaitu SIM card yang tidak ada fisiknya. Jadi kita langsung scan kode dan kita langsung memasangnya di HP. Gimana caranya? Yuk langsung aja kita pasang bersama-sama. Oke. Okay. Ini, ini dia ya S sim -nya. Ini, ini sim -nya. Kita langsung buka aja, Guys. S sim -nya, ya. SIM-nya mana? Oh, S sim di sini, Guys. Ini dia S sim -nya, ya. Nah. Ini S sim -nya dan ini kode aktivasi dari e nya guys. Nanti kita langsung pasang ya. Gimana caranya pasangnya? Ini dia cara masangnya guys. Oke, okay, jadi pastikan HP-mu support e-sim guys. Yang support e-sim itu adalah HP iPhone X ke atas ya. Dan regionnya support ya. Untuk cari tahu support atau enggak, Anda masuk ke setting, masuk ke setting nih ya guys. Terus masuk ke seluler, jika ada tulisan "add seluler plan", berarti iPhonemu bisa mana atau mana, support mana, mana, mana, mana, mana. support esimnya. Dan caranya gampang Mereka banget ya, guys, dimana? tinggal atas, add plan, di sini ada kamera ya kan? Di sini ada kamera. Halo? Dan Halo. tinggal scan aja, tuh. Ya. Oke. Okay caranya seperti ini dan dia loading dulu. Setelah itu nanti akan ada next next gitu guys. Kita tunggu nah. Add cellular plan. Label for nomor ini nih ya, ini ya. sebentar nggak bisa fokus HP-nya. Label for, nah ini nomor saya yang awal saya buat primary, yang Smart Friend itu secondary. Continue. I message 10 time primary tetap di nomor ini. Seluler data primernya klik tetap yang ini. Hello seluler data fishing kita turn off aja guys. Download oke okay, dan di sini sinyalnya udah dua mantap gak tuh guys. Sekarang sinyalnya jadi dua dong dual steam mantap. Oke okay guys, jadi itu adalah cara untuk menambahkan eSIM yang ada di iPhone atau di HP-HP yang support eSIM, ya. Dan eSIM ini wajib kamu simpan karena bisa kamu scan 10 kali. Ini 10 kali scan aja terus hangus. Jadi kalian harus benar-benar simpan ini dan jangan sampai terbuang sia-sia. Oke okay guys, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.